Hai apa kabar selamat datang ke kalian dan kapan oh, tuh tadi oh, oh oke okay. jadi di video kali ini aku bakalan main map yang namanya tuh you know unfair chest jadi kalian tahu kan map yang unfair unfair itu yang nggak adil gitu kan ya ini mapnya ada di backdrop jadi ya gitulah dan ini terbanyak chest bahkan ada chest oh bukan ini kebiasa yang diretex tuh jadi chest ini full block, jadi bukan chest. Ini juga bukan chest, ini bukan chest, bukan chest. Wah deh, ya keren sih kau beli kayak gini. Open chest. Jadi mapnya itu dibuat oleh Village School. Aku mau apa? Aku mau beli di MCPDL. Jadi kalau kalian mau berubahnya silakan nanti di deskripsi aja. Ya. Open chest. One, <laughs> itu one eh parah, kita itu gak bangun ini lagi? ada ini ada skakfolding nya cuy eh. Wah, ada raid no, gak bisa, gak bisa dipukul kita bisa pukul sesuatu mungkin biar you know oh no, kayaknya ada spoiler deh oke okay, okay, kita suruh buka chest atau ntar ntar open cash kita mungkin bisa cek cash cash yang lain dulu kali dua ribu tahun kemudian eh udah per jam jam di sini eh gak ding Ber berapa menit juga sih jadi <laughs> ini, ini platform belum sakit di kanan dia klik kiri klik kanan antara ini udah klik kanan di antara Relic aku beli sini. ini oh no itu nggak lu klik kanan diantara sini mungkin boh bisa oke okay, smart wooden X boleh ngancurin octlog kita di sini wah what tuonya <laughs> tuh bangga lihat temen ini ha wah oke kita harus back agena lagi wait. oh no aku salah wait, wait, wait. Wait. no <laughs> riset oke okay. selamat datang kembali <laughs> kita habis riset papnya dan ya kita harus kita boleh nempang bagian sini karena terkaitnya papnya error jadi yuk baik kena Peset, jadi kita harus nyoba bagian Cina aja sih, harusnya. OUT Juga ada nih. ini udah. Ah, kita Out out out. apa nih? Intro, intro, intro, Oblure, Stone, Sendika Wah, Tunggu Tunggu World Largest Chest Ada apanya, ada apanya sih Perasaan aku isinya, Aku melihat String Ehm uh, String doang Ah ah Kemana nih Mama Help Wah sini maybe, maybe mulai dari sini, cepong, okay. oh, oke, kan, awas awas oke, pinggir, nulu, oke, lanjutin lagi, tangkar sini, oke, ke sini, tahu senapan sama ini. What? Oh, macamnya aku termat itu. It's not fair. Oke, okay, kawan lagi. Go. <laughs> Ambil. Lari. Wih, ngepas. Viral. Mungkin anda bisa bantu saya. Oke. Okay. Jadi aku inget nah, nah, nah, nah, nah. Jadi kan ada string yang eh, string cobweb nah kita landing ke cobweb itu sebentar lihat aku pintar Why? I'm not smart enough <laughs> aku enggak terlalu pintar Wait. Okay, kita ulang lagi. kita ambil lagi oke okay dan kita ke sini lagi oke okay. awas awas awas awas awas oh. <gasps> no no no no I bought it I bought it no this is gonna be in air this is gonna nice I did it finish map nope What nope Why nope Why why <laughs> Biar aku ini ini. Apa? Nope. Finish map. Hmm. Tuk. Hmm. itu nope. oh. Wow. Genius. ini? Hah? apakah aku melakukan kesalahan kedua oke map lagi No, no. Oke, okay, kita ngulang lagi. Mon, mon, mon, mon, mon. Do something, no. Ai, ai, ai, ai, ai. Oke. Okay. Entar sampai sini lagi. Dan Nope. Nah, pertarungan. Ini off book atau of birds? Nah, wih di sobat dia sekarang ya. Oke, ini kayaknya temanya teman. Kita ke sini kak. Enggak, kita nggak boleh. Oh. Hah? Berapa? Nah, Tuh, para soccer box ini zalker box nuke what nuklir <laughs> oh no oh no oh. what okay. look up look for soccer box Soccer box, cari-cari ya hmm Salker Fox, ada yang pilih ini doang Terus gimana? Ini doang kak? lupa Salker Fox Hmm Vowenya are subspecies, suspicious Ada sesuatu boleh bawah ini Ini Demon Block Dan hmm. F5 dulu, cek dulu, siapa tahu ada. Yang... Aku nggak ya, kalau aku suruh ini, disuruh taktikal dulu. Apa itu andretto? <laughs> wow, spoiler ya. Oke kita suruh dulu. Apa? Tokap tuh enggak? Tokap terus ini mungkin saya ke portal nggak bisa kasih ke dia oh, oh my god, nah pucat dah ini belanja bisa block of time nggak apa-apa ini ke sini kah wah oh. yo bucat kita mempercepat waktu ya jadi seakan-akan ini udah cepet banget sampai mau nyarung tuh di terus op tuh portal kerbau lagi Gak ada apa apa nah apa nih kita kesini kah buat motor berkepribis dinner kan jelas bisa split let's go Whoa. wow Stress kill, stress kick, juice jockey, why, <laughs> restart mobnya lagi Jadi aku nggak tahu itu mau terus belum tapi Maka aku mau nyoba GMC, sih jangan aku nggak oke okay. ini udah nggak bisa lagi secret one speed run mode again at the point of the spot Oke, okay, jadi ini kayaknya semua komennya Dan... Ya, semua please-nya kayak gini okay. Wait, I know, what is Hmm... Oh, oh oke okay. Aku dapat secret, tadi dan secret2 bulls bullsai bullsai, bulls, eh, secret1 the glitch secret1 itu the glitch oke, secret2 yang pertama itu itu glitch dan aku gak tau glitchnya glitch apa ini kan glitch portal ini kak i don't know tapi ini pokoknya aku maaf kalau aku bisa <mah> ngaguin hal yang bener-bener ntar -bener, sudah dilakukan tapi ya itulah, alright, good thanks makasih mapnya ini saat keren Dan juga ngeselin Oh ya yeah. Thank you for watching I See you guys in the next video Bye-bye